Hai semuanya, kembali lagi bersama Kusuma di Australia. Apa kabar? Semoga teman-teman baik aja. Nah, sekarang ini hari Senin dan kita akan parade bersama teman-teman di komunitas Indonesia di Ballarat dan Bendigo. Jadi, dari beberapa kota di Australia ini juga pada berkumpul bersama uh, komunitas Ballarat di uh, komunitas Indonesia di Ballarat. Nah, sekarang nih dari tadi pagi aku udah nyampe jam 8 udah sibuk banget karena harus bantuin teman-teman untuk ini ya pakai kostum. nah ini sekarang aku mau kasih tahu nih tuh sudah banyaknya foto-foto. Hi, cantik sekali. Very good. Nah, awalnya Anis enter, cikener. Nah, ada Maria. Hai Maria. Nah ini kita ada base camp-nya kita di sini. Ada Nina dan Brandon lagi makan. Hai! Nah ini tadi aku sibuk sekali ya untuk urusin kostum akhirnya udah selesai tadi nggak sempet video karena bener-bener hektik banget dan ini juga banyak sekali teman-teman Indonesia bersama suaminya juga ya orang bule ini teman-teman lagi pada makan makan ada teman-teman aku juga orang Jepang pada berkumpul nah ini kita sarapan di sini so hi cantal It looks really great. <laughs> Have some food. Oke, okay, jadi we got some grape, watermelon. Ini untuk kita breakfast dulu. Dan Selamat ada aku. yang Hai Ma, Aku bikin untuk di vlog aku. So kita ada kue apa ini ya namanya Mbak? Aku. Kue dadar gulung. Dadar gulung. Ada yang ini kerupuk Ada apa gini? Shoes, shoes. Shoes. ada uh, spring roll lumpia ada bakwan we got Kerry here Halo, hello Kerry ada Yuki juga Kerry um, ngajak teman-temannya orang Jepang um, kento sama Yuki ke sini, so that's really fun. Nah ini ada Bill di sini sibuk untuk Obviously. organize some food Ini rapuan, itu the vlog. Yeah. There's a um, unicorn festival happening. Unicorn festival? Yeah. Where is it? In Balora. In Balora? Yeah. When? Right now. Right now? Yeah. I think it might be finishing today or tomorrow. Oh, okay. The unicorn festival. I think it's for kids, but it <laughs> So you want to join because of the sight? Okay, let's go. So then we don't get a big oh. Nah ini kita mau ke acaranya Ke spotnya kita belakang. Oh, kita paling belakang, that's music dancing 25 Cherry looks so handsome today Oh. And all the boys! Oh. Hi. Hello! Hi. Hello. Hi. Tashia, how are you going? Good! Are you excited? Yay! <laughs> panas oh, panas panas. bonos, bonos. Where are we? Oh, they're taking photo Carrie. I think we need to go over here. Oh, maybe not, maybe not. Go over that side, sorry. I think we go over this side. Itu dia, komunitas kita. Indonesia. Indonesia! Dung, dung, dung, dung Indonesia. That's so great! Usuma. yes. anak-anak harus di depan. Oke, okay, iya jadi Jepang. kelihatan Okay um Ba ini pakai baju ada apa ini? nggak tahu ini apa ya? Bali. Oh, Baju ada enggak ya? Campur-campur. Yeah. Halo, Kak Ada I don't my ride.